Lalu membayangkan kata suluk tadi kan sebenarnya Kenapa tidak, misalnya tidak menyebut diskusi Sebenarnya juga harapannya seperti itu Bahwa ini benar-benar olah kemanusiaan kita Ini olah-olah walaupun misalnya pada takaran tertentu itu hanya Misalnya menstimulus orang untuk terjun ke dalam hidup ini menerjunkan diri, bergelut, begitu Dan akan menemukan nanti percik-percik solusi untuk permasalahan keindonesiaan hari ini monggo <coughs> Ya, terima kasih ya saya jadi merasa bersyukur bahwa saya hidup di zaman orde baru, tapi ketika zaman orde baru itu saya belum mengenal wayang <laughs> jadi saya baru, saya itu alah wayang sebetulnya, jadi saya beruntung alah wayang karena saya mulai mengenal wayang justru tahun 2011 kesini ketika saya menggelar acara apa peringatan Sunan Kalijogo menggelar wayang 11 itu dari nol gitu. Nah saya mulai belajar dari situ. Jadi saya tidak ter, anu tidak punya trauma kayak Mas Us, Mas Joni tentang persepsi tentang wayang itu pak baru karena saya di Kalang nggak ada pagelaran wayang. Jadi saya baru tahu wayang itu setelah di, di Jogja dan itu setelah hampir anu. Jadi nonton wayang utuh dan apa itu baru setelah pasca reforma anu lah ya jadi eh, saya jadi beruntung jadi eh, apa kalau saya bicara wayang saya mulainya dari dari bawah ini dulunya ajaran sangga Joko saya enggak mengenal detail dalam gayanya gitu nah dan <tuh> eh yang saya dapati kuncinya justru bukan pada dialognya ya wayang nah, hari ini kan da, itu mulai odoh baru itu kan intinya di dialog di dialognya isi isi dialognya loh diisi pesan macam-macam gitu kalau orang lalu melihat wayang itu kalau di dialognya tergantung dalangnya tergantung kepentingan situasinya itu tapi kalau lalu melihat oh intinya wayang justru di tokoh-tokohnya itu dan kita harus mencari itu di dalam e, diri kita ya. nah kalau kita lihatnya tokoh-tokohnya karakter dari tokoh, -tokoh ini hubungan-hubungan antar karakter dalam tokoh-tokoh ini lalu dalam kesatuan lakon gitu lalu kita bisa lebih anu ya mungkin bisa lebih-lebih apa ya bisa lebih apa kita bisa menetralisir efek dari dialog-dialog e, itu yang kadang bisa diisi dengan dengan macam-macam ya e, Ki Entos itu almarhum ketika melakonkan Petro jadi Ratu ini juga bingung karena setiap tokohnya dakwah semua isinya hmm. ya sengkuni yo dakwah gitu apa Duryudana yo dakwah cakil barang yo melu dakwah loh ini kok semua isinya anu setiap tok anu ya itu artinya penggambaran dari dari karakter masing-masing ini tidak tidak apa tidak tidak apa top total menggambarkan karakter pengenalan tidak tidak membantu pengenalan diri gitu tapi kemudian malah menutupi pengenalan diri itu lalu dengan pembenaran pembenaran ya yang sifatnya e, moralistik ya. nah saya akan mulai dari mas Joni tadi e, kalau yang mau di pesan tadi ya Kak Eko Adi Doso Purwo itu kalau kita mengenal sepuluh unsur itu itu kan dihidupkan semua ya jadi in, pansa indera kita dihidupkan semua, ya. jadi diberi gambar, diberi bentuk-bentuk, itu kan sih mendidik, mendidik mata kita, ya. lalu suara itu mendidik, sebutnya mendidik telinga. Ini sih yang terpisah-pisah loh, telinga kita itu unsur yang ter, anu loh, ini makhluk tersendiri loh di dalam diri kita itu telinga itu, ya. Makanya di dalam lakon wayang itu bimo itu kan mulai dari lah, lahir bimo itu kan bimo bungkus. Itu punya, mengandung pesan bahwa telinga kita ini sebetulnya Dasar dari sononya, karakter dasarnya itu terbungkus Terbungkus itu apa artinya? Terbungkus itu artinya orang gelem mendengarkan orang lain Nggunggu karapede, jadi punya karakter sendiri sendirinya Jadi kalau kita itu duduk ketemu orang Itu sebetulnya kan ada orang curhat, orang ngomong itu sentralnya kita itu punya anu sendiri loh, punya karakter untuk memilih-milih, oh. okay, wonge -wong, elek gitu ya, <laughs> sedalan, rasah dirungok, oke, okay. mikir <laughs> sendueng Ano Dewi, tapi <tuh> kok, oke, wong nggak perlente, anda pejabat, wah, kita mesti mendengarkannya dengan, dengan ini, saya ngomong cah cilik paling kwi, anu jadi, nah ini sebetulnya yang di di diingatkan ya. makanya Bimo bungkus itu lahir dipakai suncuk di apa-apa nggak bisa tembus yang bisa masuk apa Durga kan gitu nah Durga itu sih kan yang me, me, anu, melayani keinginan kita kesenangan kita diberi perhiasan di dalam bungkus itu kan diberi dandanan macam-macam gitu ya hmm. itu yang yang bisa masuk dari kita tapi kalau kalau nasihat kalau apa mental gitu ya arah pecah harus di apa injak gajah apa, apa itu nah ketika gajah pecah gajahnya juga diuntalkan itu ya ya, ya. ya. jadi ya, ya. itu itu karena itu kan harus di harus dididik dihidupkan telinga kita diajari ya jadi petrokantong bolong itu juga sih mengajari telinga kita itu harus harus dilatih diajari untuk bisa mendengarkan suara apa saja dari siapa saja dalam keadaan apa saja <tuh> Karena ini hakikatnya kan semua suara yang datang ke kita itu kan semanifestasi Tuhan. Jangan-jangan melalui anak kecil Tuhan itu memberi titik pesan kepada kita. Jangan-jangan melalui orang gila ini Tuhan memberi pesan kepada kita. Jadi kadang suara itu datang tidak menunggu kita tenang, kita mood. Kadang dalam situasi kita kacau berkecamuk, kadang suara itu datang. Nah kalau kita tidak latih ketika suara Tuhan itu datang ke kita melalui... Sumber apapun, kadang yang remeh yang apa, kan kita hanya menolak Tuhan itu sebetulnya. Nah, ini dilat, ini di, di, dilatih pendengaran itu sampai ke badan, lalu kita bisa memilah mana bunyi yang bagus, mana bunyi yang jelek, mana irama yang. Ya. Dan kan gamelan itu katanya musik yang terbaik di dunia, ya musik terbaik di dunia itu kalau bisa membuat pendengarnya tidur. Jadi kalau ada musik kalau pendengarnya nggak bisa tidur itu jelek. Itu karena apa? Karena yang dipicu udah gelombang apa ya? beta tahap. Tapi kalau gamelan itu gelombang alfa ya. Itu kemudian orang bisa bisa rileks, bisa apa? Itu akan membantu bahwa membantu kerja otak kita supaya tidak terbebani banyak banyak informasi-informasi yang tidak eh, karuan ya. Jadi itu masing-masing anu ya. Jadi sepuluh unsur itu dihidupkan semua hidup semua untuk bisa demen, demikian juga mata nah nanti juga dihubungkan dengan akal akalnya juga hidup gitu loh akalnya juga harus harus cerdas harus bisa berpikir karena itu kan diingatkan punya senjata cakra tapi juga punya kocopaisan kan itu juga punya bunga wijaya kusuma gitu loh nah, wijaya kusuma kan menghidupkan orang mati itu artinya kebijakan akal kita itu harus bisa memotivasi orang yang sudah nglokro sudah jatuh gitu bisa itu kan itu itu anu krisno juga itu ya itu Wijaya kusumo Kocopaisan itu akal kita itu juga bisa kita gunakan untuk introspeksi diri jadi banyak sekali fungsi kapasitas akal itu harus harus di diolah dihidupkan terus itu nanti di dalam dunia ini juga ada spektrum kerja akal itu ada yang merespon dari luar tapi semua kerja akal yang benar kalau kemudian meningkat kemampuan akal itu dia akan mengambil ilham dari dalam. Nanti ke intinya akal itu nanti pada titik sir Tuhan itu ya yang yang tidak perlu berpikir tapi ada ya tidak membutuhkan stimulus tidak apa tapi itu. Nah, itu kalau sampai ke sana gitu ya. Nah, itu pakai pakai itu kesatuan kuncinya Ka, Eko, Adi, Doso, Purwo. Dasarnya Purwonya itu dimulai dari kesatuan yang luhur, sepuluh unsur. Nah ini kalau yang sepuluh unsur salah satunya mati, nggak bisa sempurna kita. Apalagi salah duanya. Apalagi salah tiganya, gitu ya. Itu nggak bisa. Nah ini gimana pendidikan hari ini, sebetulnya kalau kita mau ini ya, kita bisa menciptakan apa, eh, ya wayang itu terlalu banyak stigmanya ya. Belum-belum bahasanya Jawa, nggak paham gitu enggak usah perlu enggak usah dengerin bahasanya itu kita rasakan saja lalu kita kenal oh, tokoh bima oh bima ini telinga oh ini ini gitu oh ceritanya kita cerita bisa lewat komik bisa apa tapi garis besar ceritanya kan gitu loh tinggal lalu kita ini ya nah apa bagaimana kita mengembangkan satu satu pola pendidikan untuk mendidik ini semua ya melatih pendengaran melatih penglihatan ya melatih kecekatan apa tubuh gitu ya lalu hubungan Pendengaran dengan pikiran, gimana diolah gitu, cerdas, rasa juga diolah, dia ya, ada lakon, sembojo larung ya, itu kan kita harus belajar untuk melarung rasa kita ya, yang terlalu horor ya dihilangin ya, trauma dihilangin gitu kan, terlalu menyalahkan diri sendiri juga dihilangkan kan gitu, terlalu gr juga dihilangin gitu loh kan gitu ya, terlalu pesimis dihilangin gitu loh, supaya apa, put, put anu ya jalannya itu salah satu netral. Karena nanti kalau rasa ini enggak netral bergejolak, ya, kalau kalau suara kan lalu di sini catatan-catatannya penuh kan, lalu memperbudak akal kan itu ya minta dipuaskan terus gitu. Lah nah itu akalnya kemudian memerintah mata, memerintah telinga untuk buka situs-situs gitu. Itu kan kan diperintah itu, itu. Akalnya itu diperbudak oleh hatinya yang berkecamuk. Lalu akalnya memerintahkan mata untuk jelalatan. Nah, gitu lah. Ketika jelalatan, tambah data ini ya, mau melihat hanya satu situs, selalu buka situs yang lain, situs yang lain ketemu gambar ISIS, wah, ketemu gambar apa, suster Ngesot, ketemu lah ini. anu, nah ini masuk ke perasaan. Nah, kalau rasa ini kemudian tidak dilarung, ah ya, stres, ya, ya bisa hang, ya bisa error. Ya, itu komplikasinya macam-macam ya. Nah ketidaksatuan unsur itu lalu bisa berefek puncak yang paling anu kan sebetulnya tong-tong shot ini ya. Nah kalau kita ikuti cerita lalu gambaran itu tong-tong shot itu bukan tidak ada di dalam diri kita itu sebetulnya ya. Itu petro itu kan mestinya itu hanya pendamping telinga kita untuk membantu tapi kemudian energi negatif ya. Saya kok mau maknai ini ini sih si, apa? apa hari ini apa namanya delusi atau <laughs> ini hiper reality ini hiper reality ini konstruksi-konstruksi dari luar agenda-agenda dari dari luar yang lalu membentuk sedemikian rupa lalu karena pikiran kita mati kapasitas apa intelektual kita mati rasa kita berkecamuk bergejolak terus nggak ya netral lalu telinga kita sudah hanya senang mendengarkan yang disenangi saja Mata kita terlalu banyak data yang masuk apa saja tidak terkontrol gitu lalu kita nggak area kita ter, terjajah di budak perilaku kita dikendalikan oleh hyper reality ini itu, ya. ini tongtong -tong shot nah kalau udah begini udah tongtong -tong shot kita ini nggak karu karuan kan itu ya perilaku kita nggak jelas arahnya nggak menuju itu ya nah di sini kemudian saya lalu jadi punya pertanyaan ini logi tengara itu kan kayak tengara loji ya, ya. Nah, ini kan bisa adu bisa bentuknya itu kan proxy war ya. Termasuk jamus Kalimau Sodo itu ya, jamus Kalimau. Lalu tadi disebut kan John itu ya, hari ini pendekatan dalil-dalil itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu itu kan jadi tong, -tong itu itu menjadi hiper reality ya. Jadi apa e ayat yang masuk itu karena kemudian nggak ada kesatuan diri itu lalu kan lalu membentuk anu itu ya membentuk sesuatu yang yang apa e, bukan diri kita kan gitu lalu mengarahkan kita untuk menjadi ekstrim menjadi membenci menjadi anti kepada budaya sendiri dan seterusnya ya itu itu usnya itu pengaruh ya, saya nggak tahu logi ini apa maknanya ya logi ini apakah ini mak itu pada zaman itu memang ancaman ini nanti apa e, banyak paham-paham ya dari luar dan seterusnya itu lalu mungkin dulu juga pakai metode ad, ngano, ya adu adu domba antar kerajaan antar apa dan seterusnya itu kan ini bagian dari apa e, konstruksi itu ya ini yang di, diingatkan nah jalan keluarnya di sini kan kembali ke diri sendiri ya jalan kembali ke diri sendiri kalau lalu mendidik mendidik akal kita intelektual intelektualitas kita harus juga harus kuat gitu ya, logika kita kuat untuk menfilter mana yang benar, mana yang salah itu harus harus harus punya punya ketegasan, punya metodologi gitu ya, nah intelektualis kita harus didukung oleh fakta-fakta data-data yang valid nah itu membutuhkan ketajaman telinga, membutuhkan ketajaman mata gitu ya, untuk mencari, menemukan fakta, lalu ini diolah ya, antara pikiran yang cerdas Ya, yang bijak dengan metodologi yang kuat hati yang tulus gitu kan ya, dengan hati yang tulus ya lalu keseimbangannya hidup ini yang jarang mati kita itu keseimbangan ya kita sering tergesa-gesa memutuskan sesuatu hanya dari akal atau rasa kita lalu kesetimbangan kita nggak disentuh dan nggak dihidupkan ya kita tidak biasa menimbang-nimbang sesuatu kita tidak biasa mempertimbangkan sesuatu kita terbiasa mengambil keputusan tergesa-gesa hanya dari sedikit satu hanya satu informasi lewat telinga langsung diputuskan melalui rasa atau langsung diputuskan melalui akal lalu memerintahkan mulut untuk miso ya kan lalu memerintahkan lidah untuk mencaci maki atau memerintahkan tangan untuk memukul kan itu hanya anu hanya dengar satu isu langsung rasanya bergejolak ambil keputusan langsung mulutnya ini kan tidak ada ITR keseimbangannya tidak hidup, keseimbangan tidak hidup dan kita lalu tidak memper, mempertimbangkan sesuatu. Nah kalau mempertimbangkan sesuatu keseimbangannya hidup lalu keseimbangan ini akan memadukan ini antara akal, rasa, mata dan telinga akan diseimbangkan sedemikian rupa. Kalau tenang itu lalu ada inspirasi dari batin yang jernih ya. Kalau batinnya jernih ya lalu ruh ya. Jadi yang ditugaskan untuk hidup di dunia ini oleh Tuhan kan roh kita sebetulnya ya. Nah, roh, roh kita itu ketika hidup itu kan punya tugas nah kadang rohin yang paling di, tertutup oleh batin yang kotor batin yang kotor itu kemudian nggak bisa memberi apa ya kejernihan ke, menghidupkan keseimbangan keseimbangan yang mati itu lalu menimbulkan kontradisi kontradisi di dalam diri ya lalu kita jauh lalu roh kita semak jauh dari tugas yang sebenarnya kan itu Apalagi kemudian muncul hiper-reality ya, Konstruksi-konstruksi agenda-agenda Dari berbagai kepentingan Kepentingan pemodal Kepentingan kekuasaan Kepentingan ideologi transnasional Membentuk Satu, satu arahan Yang lalu karena kita nggak ada keseimbangan Lalu kita ikut diperbudak oleh Oleh hiper-reality itu Nah disitulah Apa, eh, apa Matinya Kemanusiaan kita ya, dan itu bisa dimulainya dari hilangnya jamus kalimau Sodeo yang diperlakukan tidak tidak dimasukkan ke dalam hiti tapi malah dititipkan ya, oleh sesuatu dari dari luar yaitu Hiber reality nah dari sini saya mau masuk ke tentang alam ya saya tadi enggak sebut soal alam karena memang ini kontak lakon ini tidak menyebutnya tidak tidak menyinggung itu ya Nah ee, di dalam wayang itu ada namanya cupumani astagina hastagina ya. Hastagina ini menurut saya ini delapan unsur alam. Ya, delapan unsur alam. Nah, sering lalu jadi pejangan hastobroto ya, yang sering di, dijadikan ajaran kepemimpinan ya. Tapi menurut saya pertama-tama ini pengenalan terhadap delapan unsur alam ya. Delapan <tuh> unsur alam itu empat itu yang bisa kita sentuh ya air udara tanah api yang empat yang menyentuh kita ya Matahari awan bulan dan bintang ya. nah ini ini bagian dari perjalanan spiritual kita sebetulnya ya. jadi nanti ada ada rumus begini ini rumusnya serba sepuluh ini makanya kaeko ka Eko Adi doso purwo ya jadi unsur diri kita 10 kita satukan jadi satu ya lalu kita satu ini naik, menyatukan diri dengan delapan unsur alam. Ya, jadi sembilan, tuh, satu perselapan jadi sembilan. Nah sembilan itu untuk menyuduh ke yang satu agung itu, jadi sepuluh lagi. Ya, jadi, jadi dari sepuluh jadi satu, satu menyatu dengan yang delapan, satu delapan sembilan, menyatu dengan kesatuan yang agung. Sepuluh lagi. Ya. Nah itu proses Proses perjalanan spiritualnya begitu. Nah ini pula ilmu ini pula yang kemudian di, di, diabadikan, dipatrikan dalam gelar Sultan di Yogyakarta. Ya. Untuk menjadi khalifatullah, dia menjadi Abdurrahman. Nah Abdul Rahman ini kesatuan ini ya. Abdun itu adalah kesatuan unsur 10 jadi satu itu. Ar-Rahman itu, kasih sayang Tuhan itu wujudnya 8 unsur alam ini sebenarnya. Jadi 8 unsur alam ini adalah manifestasi dari Rahmaniah. Nah alam diciptakan itu untuk... Jadi manusia ini sebetulnya udah di titipi alam yang untuk mendukung manusia. Kalau manusia ini baik, alam ini akan memberi balasan baik. Tapi kalau manusia ini jahat, alam inilah yang akan menghukum. Manusia itu kehadiran Tuhan. Tuhan Maha Suci, enggak ikut-ikut. Tuhan enggak ikut ngancam si A, si B, jahat kepada enggak. Itu kamu udah diberi itu. Ya. Jadi kalau, kalau kita itu jahat, perilaku kita enggak benar. Itu yang alam marah loh, ya. Karena itu enggak selaras. Ya, kita tahu semua unsur alam itu kan bertas B. Tapi kalau kemudian manusia yang hidup didukung oleh alam kok lakunya, tindakannya, tidak selaras, itu kontradiksi dengan alam. Jadi alam otomatis akan bereaksi negatif. Tapi kalau perilaku itu kita benar selaras dengan hukum Tuhan, aturan, dan ini akan selaras dengan alam, dan alam akan jadi baik. Sehingga dalam cupu mani astogino itu, itu kan kesatuan delapan itu menyatu lalu kita bisa tahu ya sorga kita neraka kita itu ada di dalam delapan unsur alam ya eh, surga gambaran surga dan neraka di Alquran sembilan unsur alam ya surga itu kebun ya yang indah yang sejuk yang apa ini alam neraka itu api panas dan lain-lain itu juga unsur alam ya nah jadi menjadi menjadi proses kesatuan nah ditingkat di, ditingkatkan nah ini agama-agama kuno di sini juga ini ada kesatuan dengan unsur alam ini tapi memang dulu spiritualitas orang dulu apa se mungkin sebegitu halusnya sehingga dia hanya dengan lihat air saja itu udah sudah udah enggak lah ya terima kasihnya syukurnya itu tinggi sampai kemudian airnya itu di dipuja ya rasa terima kasihnya kepada tanah sedemikian rupa Ya, sampai tinggi sehingga lalu tanah itu juga dibuja di, di gitu ya Nah oleh e, para wali ini tidak ditolak Tapi kemudian ini kesatuan itu di, ditempatkan pada porsinya di bagian dari mendukung menunjang supaya sampai kepada kesatuan yang akbar ya, Dengan kasih sayang keagungan Tuhan yang yang satu Dan alam itu memang diciptakan untuk menunjang ya Untuk menunjang ke arah sana Nah ini di, di dalam di dalam apa uh, wayang. Dan nanti pergulatan perjalanan spiritual kita nanti ya kayak dewa-dewa yang lain itu kan dewa-dewa yang pokok itu yang saya untuk melambangkan unsur alam itu. Nah nanti ada Betara Guru, Narada itu nanti bagian dari pergulatan rohani kita ya. Itu nanti di di alam, alam rohani itu nanti ada banyak sekali apa uh, lintas dimensi komunikasi yang itu menjadi menjadi jembatan menjadi apa jalan juga untuk mengarahkan memberi petunjuk kita untuk sampai kepada uh, Tuhan ya tapi itu itu proses yang anu ya berikutnya tapi dasarnya dasarnya ini uh, 10 ini ya, kesatuan yang luhur dari 10 unsur ini ya itu yang apa uh, bisa saya Gambarkan untuk Mas Afif itu memang ya ini tugas, anu ya. makanya ini tidak ibarang bareng Makanya saya saya menuliskan ini kalau memang ya ya ini kan bisa bisa di diolah, di, dikembangkan, bisa dikaji, di, dikaji terus dan nanti ya bisa menjadi dasar untuk kita mem membuat produksi kebudayaan ini dalam bentuk yang yang lain format yang lain tapi juga dengan pricik. bisa jadi kita bisa kita jadikan apa e, contoh ya. Nah, hari ini mungkin kita melahirkan sastra, melahirkan seni musik dan lain-lain, tapi kita sendiri mungkin tidak berangkat dari kesatuan anu ya. Nah, para wali dulu membikin cipta ini juga dari kesatuan anu, ya. Sehingga abadi itu ya. Jadi e, apa, mengalami puncak karena proses kreatifnya, produksi kebudayaannya melalui kesatuan 10 unsur ini hmm. ya. <tuh> terus menyatu dengan alam ya. Jadi di ditembung se, diri integritas dirinya itu penuh alamnya ditembung ya kan. Gimana di apa diteges ya. Kehendaknya alam itu gimana? Ya, karepku priye alam priye, karepe Gusti gimana? Itu ada ada proses kesatuan. Nah, dari situ kesatuan antara integritas diri hukum alam dan kehendak Tuhan itu menyatu lalu itu keluar produksi kebudayaan jadi ini kemanusiaannya penuh, lalu ini juga bisa memanusiakan manusia yang lain. Jadi menjadi apa ya? Kalau pakai gelombang apa elektromagnetik ini menjadi apa ya? Apa satu, satu getaran yang bisa menggetarkan yang lain menumbuhkan yang yang lain gitu ya. Satu cahaya muncul menerangi yang lain cahaya terus gitu ya. Menjadi prosesnya begitu. Nah hari ini kayaknya kemanusiaan yang utuh seperti itu sudah Ya, sudah terbangkas oleh munculnya pertama memang alam pikiran barat yang berbeda yang, yang berbeda ya, nah, ini harus kita pelajari ya saya itu masih anu ya dari Aristoteles sama tapi kok kemudian lahirnya bisa beda misalnya ya, nah itu ano. nah mungkin barat punya kultur sendiri punya tradisi sendiri yang kemudian melahirkan alam pikiran yang yang berbeda konsep kemanusiaannya jadi beda nah hari ini kemudian yang yang hari ini kena di disebarkan dipaksakan melalui banyak institusi, institusi sekolahan, institusi birokrasi, institusi di apa e, pergaulan ekonomi dan seterusnya. Itu kemudian nalar rasionalitas ini yang yang berbeda yang di dalamnya mengandung konsep kemanusiaan yang yang berbeda, ya. Dan hari ini mungkin ter, tergerus kita ya. Nah, wayang mengalami keterputusan dari segi pagelarannya mengalami proses tadi historis ilmunya ya ilmu tasawufnya ilmu akhlaknya ilmu apa juga udah nggak di gak ada diajarkan ya dulu yang namanya ilmu agama itu kan selalu tiga ada akidah, ada syariah ada akhlak itu pokok akhlak itu ehsan itu itu bagian yang integral itu pokoknya agama nah hari ini pengajaran agama akhlaknya udah hilang jadi yang diajarkan akidah dan syariah akidah itu sedikit kafir ya mukmin kafir syariah halal dan haram habis itu langsung ke politik ya kan habis halal haram habis kafir ini langsung ke dagang dagang jilbab dagang kosmetik dagang macam-macam ya dari dari akidah dan syariah langsung ke perda syariat ya langsung gitu loh jadi loncat lalu ahlaknya ditinggal nggak diajarkan dan tidak dianggap pokok agama tasawufnya dikafirkan disesatkan dibidahkan gitu ya di, di, diilang dihilangi ya nah kalau di dulu kan nggak ya syariat itu barang dengan tarekat dengan hakikat, dengan makrifat ya hari ini nggak dari syariat langsung maksiat dari syariat langsung ke Mana parlemen dari syariat langsung ke bisnis gitu ya? Gak perlu dah itu soal akhlak, soal apa niat, soal apa itu enggak tidak tidak dianggap pokok gitu loh ya. Nah, karena nah ini berrealiti ini sebetulnya ya. Ini loh mungkin konstruksi dan hari ini yang mengendalikan, mengarahkan kita adalah ini ya. Jadi, eh, ya, jangan-jangan ini kita harus kembali ke introspeksi, ke diri kita sendiri, jangan-jangan kita sendiri juga sebetulnya perilaku kita hari ini dipimpin oleh tong tong sot ini ya. kedua lebih ini enggak nah, ada enggak ada parameternya, enggak ada apa. Pokoknya asal Dan itu sebenarnya yang harus disadari itu di luar diri kita. Itu konstruksi, itu hyperreality. Nah, karena itu eh, pesan di dalam pak wayang itu kita kembali ke diri sendiri ka, Eko Adi doso Purwo dimulai dari 10 unsur. Nah, mungkin kita belajar ke diri sendiri-sendiri, kita coba mengenali 10 unsur kita dilihat kondisinya mata kita itu apa sih fungsinya perannya telinga kita gimana apa yang kita dengar bagaimana cara kita mendengar hati kita kita lihat pikiran kita kita lihat lagi dihidupkan lagi nah keseimbangan kita dihidupkan lagi ya nah dzikir kita nggak ya, terus jadi itu kita kita menghidupkan 10 unsur inti dan lalu belajar lagi membiasakan diri lagi untuk bekerja dihubungkan yang benar satu sembilan dua delapan tiga tujuh empat dan enam itu sepuluh itu itu menjadi dasar untuk melahirkan perilaku melahirkan tindakan melahirkan apa uh, ucapan ya dan itu sebenarnya proses apa, uh, kebudayaan itu nah kalau prinsipnya yang penting itu nanti metode cara sarananya alatnya itu bisa bisa macam-macam tidak harus tidak harus wayang sebetulnya menurut saya tidak harus uh, wayang ya bisa-bisa kreasi apa saja sih sebenarnya cuman yang penting prinsip prinsip 10 unsur ini bisa bisa hidup dan ini yang bisa kalau kita belajar dari lakon ini solusinya jalan keluarnya di situ. ya jalan keluarnya di, di situ nah ini bisa lewat pendidikan pendidikan itu bisa melalui banyak-banyak <tuh> banyak apa media melalui banyak termasuk kayak forum-forum Semacam ini, ya. Demikian, ya. Uh, barangkali uh, cukup. Apakah masih ada? Saya uh, terbuka saja. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk